Ku terpaut di dalam sukma Tiada ku bimbang, tiada ku ragu. Akan setia janjimu Bersebing di dalam kalbun La, -da. La -da. Sering di dalam kau, penawar hati nan.